Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang Ramalan zodiak yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya.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 Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada zodiak yang pertama yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020. Untuk kategori yang pertama, yaitu zodiak yang pertama, selanjutnya support energi di dalam kategori zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan,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 yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April jadi untuk kategori keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Aris di dalam kategori karir dan pekerjaan di bulan Agustus tahun 2020 di sini digambarkan bahwasanya seorang Aris akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dan banyak tawaran job sehingga dari sini karir dan pekerjaan seorang Aris akan sangat meningkat di bulan Agustus tahun 2020 dan disinilah dikatakan bahwasanya seorang Aris mendapatkan keberuntungan di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah of One Secara umumnya, of Offwand itu diartikan seseorang yang berusia di bawah 30 tahun. Jadi, di sini menggambarkan bahwasanya keberuntungan yang dapatkan oleh seorang aris di bulan Agustus tahun 2020 itu berada di dalam kategori karir dan pekerjaan, dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Memberikan support ataupun seseorang yang memberikan suatu pekerjaan dan tawaran pekerjaan kepada seorang Aris di bulan Agustus tahun 2020 sehingga sini bisa dikategorikan bahwasanya karir dan keberuntungan seorang Aris akan ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hanged Man secara umumnya The Hangement itu diartikan pasrah tetap yakin dan kuat untuk menjalani semuanya dalam kondisi apapun dan jika kartu The Hangement kita gabungkan dengan Seorang zodiak yang pertama yang bakal beruntung yaitu seseorang yang berzodiak Ares di sini menggambarkan Seorang Ares mendapatkan tawaran pekerjaan di bulan Agustus tahun 2020 yang berdampak positif kepada kategori karir dan pekerjaannya Dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun merupakan sosok seseorang yang memberikan pekerjaan kepada seorang Ares sendiri Dan The Hungarman di sini menggambarkan Seorang Ares akan mampu menghadapi semua pekerjaan yang ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2020 Dan ia tetap yakin bahwasanya ia akan Mampu untuk melakukan semua pekerjaannya, dan di sini seorang aris merupakan sosok seorang yang sangat beruntung di dalam kategori kartu dan pekerjaan di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, kita ke kartu zodiak yang kedua, dan kartunya adalah eight of Swords ataupun 8 pedang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yaitu diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Untuk zodiak yang kedua yaitu seseorang yang berzodiak Virgo ia mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan. Jadi di sini bisa digambarkan bahwasanya kesehatan seorang Virgo di bulan Agustus tahun 2020 itu akan sangat meningkat drastis dan tidak akan mengalami gangguan apa-apa.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 Seorang Virgo mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 atas dukungan dan perhatian yang penuh dari seorang pasangan tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan Virgo yang saat ini. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan zodiak yang kedua yang beruntung, yaitu zodiak Virgo di sini menggambarkan seseorang yang berzodiak Virgo mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang meningkat di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini seorang Virgo tidak akan mengalami gangguan kesehatan apapun dan semua itu ia mendapatkan perhatian dan dukungan yang penuh dari seorang pasangan. Dan The Hangman di sini menggambarkan Seorang Virgo tadinya sudah pasrah tentang kesehatannya di bulan Agustus tahun 2020. Namun di sini seorang pasangan mendukung serta yakin kepada seorang Virgo bahwasanya seorang Virgo bisa mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan Agustus. Sehingga di sini juga bisa digambarkan bahwasanya Virgo berhasil mendapatkan keberuntungan yaitu di dalam kategori kesehatan yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga, yang bakal beruntung di bulan Agustus dan kartunya adalah. Six of Pentacle ataupun enam koin. Untuk zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan Agustus yaitu seseorang yang berzodiak Cancer yang diangka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Keberuntungan yang didapatkan oleh zodiak yang ketiga yaitu seseorang yang berzodiak Cancer itu di dalam kategori keuangan. Di sini digambarkan bahwasannya keuangan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020 itu sangat meningkat drastis dan di satu sisi seorang Cancer dapat berbagi rezeki ataupun dapat berbagi keuangan kepada orang yang membutuhkan. di sini seorang cancer akan berbagi kepada orang di sekitarnya tanpa memandang bulu. dan di sini seorang cancer juga akan berbagi kepada orang yang tidak ia kenal namun meminta bantuan kepada dirinya. dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah queen of cup. secara umumnya queen of cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. jadi di sini menggambarkan bahwasanya Keuangan seorang zodiak Cancer di bulan Agustus tahun 2020 itu sangat meningkat drastis sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Cancer adalah seseorang yang sangat beruntung di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini seorang pasangan sangat mendukung seorang Cancer di dalam kategori keuangan sehingga di sini mereka bekerja sama dan mendapatkan keberuntungan yang sangat bagus yaitu di dalam kategori keuangan yang semakin meningkat dan jika kartu engagement kita gabungkan dengan Seseorang yang berzodiak ketiga yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020 di sini menggambarkan seorang Cancer, ataupun zodiak yang ketiga mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan yang meningkat, yang didukung penuh oleh seorang pasangan dan dengan Batman di sini menggambarkan seorang pasangan dan seorang Cancer sama-sama berjuang namun yakin. Namun, di satu sisi, ia pasrah akan keadaan. Dan tidak akan mereka sangka bahwasanya keuangannya sangat meningkat di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini bisa dikategorikan zodiak Cancer adalah seseorang yang sangat beruntung di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat yaitu zodiak yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020 dan kartunya adalah Ten of Cup ataupun 10 piala. Untuk zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020 itu adalah seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangkat kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November. Keberuntungan yang didapatkan oleh zodiak yang keempat ataupun zodiak Scorpio adalah di dalam kategori hubungan asmara. Jadi di sini menggambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh zodiak Scorpio adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan bahwasannya seseorang yang berzodiak Scorpio akan mendapatkan hubungan yang sangat sempurna yaitu dengan membangun sebuah rumah tangga dan bisa dikategorikan bahwasanya di bulan Agustus tahun 2020 seorang Scorpio akan mendapatkan kebahagiaan yaitu di dalam kategori memperoleh keturunan dan di sini bisa dikategorikan seorang Scorpio merupakan seseorang yang sangat beruntung di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah kenaik of Cup Secara umumnya kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan kepada zodiak yang bakal beruntung di bulan Agustus yang keempat yaitu Scorpio menggambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah saudara ataupun sahabat terdekatnya. Dan dengan geman di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok yang sangat beruntung di bulan Agustus tahun 2020 dengan mendapatkan hubungan yang sangat bahagia dengan seorang pasangan dan di dalam kategori ini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan dan kebahagiaan itu sangat didukung oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yang merupakan sahabat ataupun saudaranya dan dengan di disini menggambarkan seorang Scorpio dan seorang pasangan merupakan sosok yang sangat pasrah untuk menjalani kategori hubungan asmara sehingga di disini mereka yakin untuk mendapatkan asmara yang sangat bahagia di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya zodiak yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aris yaitu keberuntungan ia dapatkan di dalam kategori karier dan pekerjaan. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Virgo yang ia dapatkan di dalam keberuntungan kategori kesehatan. Selanjutnya yaitu seseorang yang berzodiak Cancer yang mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan.